Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god. Halo, kali ini kita akan bahas satu soal UTBK tahun 2018. Nah, saran kan? Yuk kita langsung aja cek soalnya. Pernyataan yang tepat tentang pengelompokan mikroorganisme adalah sebagai berikut. A Virus hepatitis B tidak termasuk makhluk hidup. B. Escherichia termasuk eukariota. C. Volvox globator termasuk prokariota. D. Saccharomyces cerevisiae termasuk briovita. E. Plasmodium vivax termasuk ascomycota. Oke, kita tahu ya mikroorganisme ini dibahas di kelas 10. Soal ini pun masih tergolong soal dengan kategori mudah. Jadi yuk langsung aja kita kupas satu persatu. Untuk option A, virus hepatitis B tidak termasuk makhluk hidup. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena virus itu sebetulnya kurang tepat bila disebut makhluk hidup. Virus dapat dikatakan sebagai makhluk transisi. Virus memiliki ciri makhluk hidup dan ciri makhluk tidak hidup. Virus memiliki ciri makhluk hidup karena memiliki materi genetik berupa RNA dan DNA, sehingga sering disebut sebagai the simplest of living forms. Tapi, virus juga memiliki ciri makhluk tidak hidup, yaitu dia tidak memiliki fitur-fitur kehidupan seperti halnya makhluk hidup. Contohnya, virus tidak dapat melakukan reproduksi dan aktivitas metabolisme di luar tubuh sel inangnya. Jadi, virus makhluk hidup atau bukan nih? Ya, lebih tepatnya virus ini dikatakan sebagai partikel penginfeksi ya, teman-teman. So, untuk jawaban A kita simpan dulu sebagai jawaban yang tepat. Oke, lanjut ke option B. Escherichia coli termasuk eukariota. Nih, yang ini udah pasti salah, teman-teman pasti tahu kan. Escherichia coli ini bakteri yang hidup di dalam usus manusia. Fungsinya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nih kau denger dengar bakteri berarti dia masuknya ke kingdom? Ya, kingdom monera, Dimana seluruh anggota yang masuk ke dalam kingdom monera ini adalah prokariota. Jadi pernyataan Escherichia coli termasuk eukariota itu salah, ya. Lanjut ke option C, Volvox globator termasuk prokariota. Nih. Volvox globator ini masuknya ke divisi apa? Yap betul, ke divisi Chlorophyta. Kingdomnya Kingdom Plantae, Dimana semua anggota dari Kingdom Plantae adalah eukariota dan memiliki membran inti. Jadi pernyataan Volvox globator termasuk prokariota itu juga salah. Sekarang option D, Saccharomycetaceae termasuk briovita udah pasti salah nih. Saccharomyces tahu ya. Saccharomyces cerevisiae ini terkenal banget, terkenal sebagai jamur yang berperan dalam pembuatan tape. Kau denger jamur berarti dia masuknya ke kingdom Fungi ya. Sedangkan Bryophyta adalah divisi dari kingdom Plantae. Jadi Saccharomyces cerevisiae termasuk Bryophyta itu juga pernyataan yang salah. Oke lanjut untuk option E. Plasmodium vivax termasuk askomikota. Jawabannya salah. Ya, Plasmodium vivax adalah protista yang dibawa oleh nyamuk anopheles dan menyebabkan malaria. Dan askomikota sendiri adalah divisi dari kingdom fungi. Jadi, pernyataan Plasmodium vivax termasuk askomikota itu juga jawaban salah. Sehingga jawaban dari soal tadi itu adalah virus hepatitis B tidak termasuk makhluk hidup nah jadi segitu aja untuk sesi bahasa biologi kali ini